Ada sebuah rahasia besar mengenai kekaguman Einstein pada agama Islam. Bahkan Einstein syok ketika mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ulasan kekaguman Albert Einstein kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana pandangan Einstein terhadap agama Benarkah Albert Einstein kagum dengan agama Islam? Dan seperti apa pengakuan Albert Einstein tentang Nabi Muhammad SAW? Einstein dikenal sebagai fisikawan teoretis yang terkenal berkat gagasannya mengenai konsep relativitas. Sepanjang karirnya, Einstein kerap melibatkan Tuhan. Bahkan ada satu kutipan yang menarik, dari Einstein perihal agama, kutipan itu berbunyi. Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Kutipan dari Einstein memberi arti, bahwa dia punya pandangan tersendiri dengan agama. Albert Einstein sebenarnya besar dari keluarga Yahudi yang taat. Dalam sebuah kesempatan, Einstein pernah ditanya mengenai keyakinan, pada konsep ketuhanan yang ditawarkan agama Samawi. Namun Einstein berpendapat, bahwa Tuhan dalam ajaran Yahudi, sejatinya hanyalah khayalan yang tumbuh di kepala para penganutnya. Bagi saya, agama Yahudi sama seperti agama lainnya, yakni reinkarnasi tahayul, paling tidak masuk akal. Mereka para penganutnya, punya kualitas yang biasa-biasa saja. Saya tidak melihat ada yang istimewa dari mereka, kata Albert Einstein. Menurut pengakuan Einstein, dalam buku God Delusion yang ditulis oleh Richard Dawkins, kata agama, yang Einstein maksud tidak sama, seperti pemahaman orang pada umumnya. Richard Dawkins menjelaskan bahwa dalam dunia sains, agama merupakan bentuk ketakjuban para pemikir terhadap semesta. Sederhananya, saya adalah manusia tidak beriman yang sangat religius. Itu merupakan kondisi beragama yang berbeda, dan tidak ada kaitannya dengan mistisme. Gagasan tentang suatu Tuhan personal, sangat asing bagi saya, bahkan terlalu naif, kata Einstein. Albert Einstein tak diragukan, bahwa dia adalah seorang ilmuwan besar, tetapi pandangan keagamaannya sangat bertolak belakang dengan agama Yahudi. Lalu seperti apa kekaguman Einstein terhadap agama Islam? Sebagian orang akan sulit percaya bahwa Einstein menyimpan rasa kagum pada agama Islam. Einstein bahkan sempat mengatakan bahwa baginya Islam itu merupakan agama yang jauh lebih sempurna dan logis jika harus dibandingkan dengan agama lainnya di dunia ini. Ketertarikan Einstein pada agama Islam, tertulis dalam sebuah surat rahasia, yang ditujukan kepada Ayatullah Al-Usma Boroujardi, ia merupakan seorang ulama Islam Syiah yang cukup terkenal pada masa itu. Lewat surat Tuhan, Einstein hendak bilang kepada Gudkin bahwa ia tidak sepemikiran dengannya, dan tak menyukai klaim-klaim sang filsuf. Masih dalam buku berjudul Kus *Life: The Biblical Call to Revolt, yang ditulis Eric Goodkin menyebut nama Einstein 11 kali, dan mengusungnya sebagai fisikawan maha hebat. Surat tersebut juga menggambarkan pandangan Einstein, tentang agama dan Tuhan. Dalam surat tersebut Albert Einstein juga mengatakan, bahwa teori relativitas yang selama ini dia buat memang mengacu pada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tak hanya dari Al-Qur'an, ia mengambil ilmu dari banyak hadis. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Einstein memang kagum pada agama Islam. Hal itu juga terlihat dari surat yang ditulis tersebut, di dalamnya Einstein memanggil ayatullah Al-Usma pada setiap surat yang dia tulis yaitu dengan julukan Bohr Roger senior Selain mengagumi agama Islam Albert Einstein ternyata juga mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian terpesona dengan hadis-hadis yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tak ada yang menyangka bahwa ilmuwan terbesar abad 20 Albert Einstein pun mengakui kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Einstein, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki pengaruh besar untuk mencegah maksud jahat Yahudi kepada Islam. Sahabat Beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kekaguman Albert Einstein kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.